Halo guys, di video kali ini kita mau membahas tentang tuberkulosis paru atau TBC. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis. Hingga saat ini, tuberkulosis masih menjadi penyakit infeksi yang menular dan paling berbahaya di dunia. Penyebaran penyakit ini dapat terjadi melalui orang yang telah mengidap TBC kemudian batu atau bersin menyemburkan air liur yang telah terkontaminasi kemudian terhirup oleh orang sehat yang kekebalan tubuhnya lemah menjadi penyakit tuberkulosis walaupun biasanya menyerang paru-paru tetapi penyakit ini dapat memberi dampak juga pada tubuh lain seperti sistem saraf pusat, jantung, kelenjar getah bening, dan lainnya dan gejala dari tuberkulosis ini yang pertama, batuk berlangsung 3 minggu atau lebih, batuk berdarah, nyeri dada, kelemahan, dan demam. Pengobatan TBC adalah dengan mengonsumsi obat sesuai dosis dan anjuran dari dokter. Jenis obat yang diresepkan untuk mengatasi TBC antara lain rifampicin dan etambutol. Jadi, segitu dulu pembahasan materi kita tentang TBC. Terima kasih. Sampai jumpa.